assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali saudaraku semuanya semoga anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat kali ini kita lanjutkan sejarah dan ajaran Syekh Siti Jenar bagian yang ke-17 dengan judul sifat manawiyah Samian Bashiron dan mutakaliman Samian Bashiron dan mutakaliman hanya yang hidup yang dapat mendengar melihat atau menyadari dan yang bisa berbicara maka ketiga sifat ini dikategorikan sifat kamal atau maha sempurna ketika kita tidur ketiga sifat ini menjadi tidak berfungsi karena ada tirai yang menutupi ruhnya yang ada di dalam diri kita yang menutupi yaitu berbentuk nafsu-nafsu biologis dan psikologis kita akan tetapi jika kita mampu mengendalikan nafsu jasmani dan nafsani kita maka secara otomatis penglihatan batin kita tersingkap dengan terang benderang Ya kita harus bisa mengendalikan gejolak nafsu jasmani dan nafsani kita Ingat, kita membuatnya terkendali agar nafsu-nafsu itu terlatih untuk berbuat sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Inilah alat kontrol yang luar biasa. Ketika kita tertarik pada lawan jenis yang bukan hak kita, pada saat itu pula kita dapat mengendalikannya. Ketika kita sedang bernafsu untuk menguasai hak-hak orang lain, yang bukan hak kita, maka kita harus dapat mengendalikan nafsu-nafsu tersebut, dan menghentikannya. Ketika ada kesempatan bagi kita untuk melakukan korupsi, maka pada saat itu pula, kita harus dapat mengendalikan dan menghentikan keinginan korupsi tersebut. Untuk bisa membangkitkan ketiga sifat sempurna tersebut, maka Syekh Siti Jenar mengajarkan kepada murid-muridnya, agar mereka tidak berbuat memaksakan kehendak kepada orang lain, dan tidak mengganggu urusan sesama manusia. Makanya dalam beragama Islam pun tidak boleh dipaksakan, tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Jadi, agama bukanlah alat bagi kekuasaan, akan tetapi sebagai petunjuk untuk menempuh hidup yang benar di jalan Allah, kita harus memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaan dan pemahamannya masing-masing. Selanjutnya marilah kita melihat ajaran Syekh Siti Jenar dalam Masalah Kematian, yang disebutkan bahwa, dalam proses kematian itu ada tujuh jiwa yang menempati tujuh lapis badan, nama-nama jiwa tersebut adalah jiwa amarah, berada di badan jasmani, jiwa lawama Menempati pada tubuh kedua yang lebih halus, yang disebut tubuh sadar atau tubuh eterik. Jiwa Mulhamah berada di tubuh ketiga yang lebih halus lagi, yang disebut tubuh kolbu, atau tubuh astral. Jiwa Mutmainah berada di tubuh keempat, yaitu tubuh fuad atau tubuh mental. Jiwa Rotria berada di tubuh kelima, yaitu tubuh sagaf, atau tubuh spiritual. Jiwa Mardia berada di tubuh keenam, atau tubuh kosmik. Dan yang terakhir adalah jiwa Kamila berada di tubuh ketujuh atau tubuh sir atau tubuh Nirwana kita tidak cukup hanya berhenti di tubuh astral saja atau badan kolbu mungkin banyak orang yang membangun manajemen kolbu itu sebenarnya hanya memanajemeni badan kolbu saja atau badan astral yang dikelola hanyalah emosi mengapa hanya emosi yang dikelola di tubuh ini karena tubuh astral ini merupakan gudang bagi semua bentuk keinginan, baik keinginan dalam kehidupan sekarang, maupun dalam kehidupan-kehidupan sebelumnya, bahkan dalam kehidupan yang akan datang. Kita harus bisa mengolah tubuh yang lebih halus lagi, yaitu tubuh fuat kita. Tubuh fuat atau tubuh mental, merupakan tubuh transisi antara tubuh horizontal dan tubuh vertikal, ada sagaf, loop, dan sir. Untuk bisa membangkitkan atau memberdayakan ketiga sifat kamal tersebut, kita harus memfungsikan tubuh keempat kita, di sini sudah tidak ada lagi keinginan atau hasrat terhadap sesuatu. Apa yang ada di dalam tubuh fuad, Yang ada di dalamnya adalah akal budi, angan-angan dan pikiran. Khususnya buah pikiran itu terus-menerus tercipta. Kalau kita tidak pandai-pandai mengolah tubuh fuad atau tubuh mental, maka pikiran kita akan penuh sesak dengan berbagi angan-angan dan khayalan. Kalau kita memperhatikan beberapa ayat Al-Quran, Kata atau bentuk jamak dari Fuad, dikaitkan dengan kata syukur. Jika kita melihat rangkaian kata Asama, al afsar dan Avida yang dalam bentuk pluralnya pada kata al afsar dan Avida maka yang tercakup pada kata afida adalah semua organ dari Fuad hingga organ-organ yang lebih halus yang ada di dalamnya, yaitu Sagaf, Lub, dan Sir. Dengan menggerakkan atau memberdayakan organ tubuh kita yang bernama Fuad, maka fungsi akal akan semakin nampak. Jadi akal, dan juga kolbu, itu merupakan proses pemberdayaan organ-organ yang halus, yang lebih halus daripada hati. Misalnya meskipun yang dikatakan yaitu, kolbun atau hati, akan tetapi yang dituju atau yang dimaksud adalah yang ada di dalam hati tersebut, atau yang lebih halus dari hati itu sendiri. Kesyukuran terkait dengan penggunaan fuad, kita akan menyadari, bahwa syukur akan dapat kita lakukan setelah kita melakukan proses berpikir, pemahaman dan pembelajaran yang terus-menerus. Syukur, ternyata bukanlah hasil spontanitas atau ungkapan kegembiraan, akan tetapi sebuah proses dengan fungsinya yang luar biasa ini. Maka, dalam kehidupan ini yang dimintai pertanggungjawaban adalah Fuad. Ini sebenarnya merupakan personifikasi dari organ tubuh yang bernama Fuad, yang seolah-olah berdiri sendiri. Padahal, sesungguhnya yang dimintai pertanggungjawaban adalah diri kita pribadi, seperti halnya jika kita makan. Maka yang berperan aktif adalah tangan dan mulut, akan tetapi sebenarnya yang berkehendak makan adalah diri manusia yang hidup itu sendiri. Kalau kita akan memberdayakan fuad, maka kita terlebih dahulu harus meningkatkan kualitas emosi kita yang digerakkan oleh tubuh kolbu. Emosi harus dimatangkan dan ditenangkan terlebih dahulu, yaitu dengan cara melatih kesabaran di segala aspek kehidupan kita. Hal ini bisa kita pelajari dari berbagai banyak buku-buku atau literatur. Setelah itu kita lanjutkan dengan latihan penggunaan rasional dan logika, sebenarnya pelajaran berhitung, fisika, dan biologi yang diajarkan sejak di sekolah dasar, adalah alat untuk melatih pemberdayaan Fuad, karena dengan pelatihan memecahkan soal-soal pada ketiga pelajaran tersebut, kita melatih emosi rasio dan logika kita. Fuad juga merupakan mata ketiga kita, artinya dengan Fuad kita bisa melihat, atau mendengar kejadian yang tidak bisa tertangkap oleh mata, atau telinga kita. Bukankah dalam kehidupan ini banyak sesuatu yang tidak bisa kita lihat, atau kita dengar dengan indera ragawi kita? Ketidakmampuan melihat atau mendengar itu bisa disebabkan jauhnya peristiwa yang kita saksikan, terhalangnya peristiwa itu oleh objek di sekitar kita, atau mungkin saking halusnya objek yang hendak kita lihat tersebut. Selain itu banyak sekali peristiwa-peristiwa spiritual yang tidak pernah bisa disaksikan dengan indera jasmani manusia, Hal ini disebabkan banyaknya kenyataan yang tidak berupa materi fisikal yang bisa diamati dengan indera ragawi. Bahkan materi yang berupa subpartikel pun sudah tidak dapat dilihat dengan menggunakan alat pembesar atau mikroskop. Hal-hal tersebut hanya bisa diketahui melalui efek-efeknya saja, misalnya bau wangi. Kita tidak pernah bisa melihat zatnya, kita hanya bisa mengamati secara kimiawi proses keluarnya bau wangi tersebut, akan tetapi kita tidak bisa melihat zatnya dari bau wangi tersebut warna juga demikian kalau kita melihat warna maka yang kita saksikan sebenarnya adalah benda yang berwarna atau benda yang memantulkan warna pada tingkat keheningan tertentu kita dapat melihat warna yang tidak terjangkau oleh mata kepala dapat mendengarkan bunyi-bunyian yang tidak tertangkap oleh telinga dan kita bisa merasakan bau-bau tertentu tanpa ada zat yang bisa kita indrawi. nah penglihatan pendengaran dan penciuman yang bisa dialami tanpa melalui Indra jasmani atau panca indera ini sebenarnya dilakukan oleh indera ruhani, atau tubuh mental. Ketika kanjeng Nabi Muhammad SAW menjalankan miraj, maka Fuadnya yang menanggapi segala peristiwa yang ada di luar dirinya, hal ini jelas ditegaskan juga dalam Al-Quran fuatnya tidaklah mendustakan apa yang dilihatnya. Nah dengan mengacu pada ayat itu kita dapat menyimpulkan bahwa miraj adalah peristiwa spiritual, dan bukan jasmani. Bagi siapa yang menyenangi tantangan, fuatnya harus diteguhkan terlebih dahulu. Tentu saja badan kolbu harus diteguhkan terlebih dahulu, baru giliran selanjutnya fuat yang diteguhkan. Namun walaupun tidak ada tantangan nyata dalam hidup ini, banyak orang yang sering mengalami kegelisahan yang disebabkan oleh faktor-faktor hayali, misalnya banyak orang yang takut mati karena merasa tidak sanggup menghadapi apa yang ada di balik kematian. Banyak orang yang dihantui siksa kubur, Walaupun itu lebih banyak disebabkan oleh spekulasi pikirannya daripada kenyataannya. Untuk mengusir berbagai macam kegelisahan yang ada dalam Fuad, maka kisah-kisah yang positif diperlukan dalam Al-Quran. Disebutkan bahwa kisah-kisahnya Rasul yang disampaikan kepada Nabi Muhammad itu tidak lain agar Fuad Nabi Muhammad menjadi teguh dan kokoh. Jika Fuad sudah teguh, maka semua hal akan terlihat jelas dan pikiran tidak akan menghantui lagi oleh bayangan-bayangan ketakutan dan kekhawatiran, tidak ada lagi kegelisahan. Samian, Bashiron dan Mutakaliman akan berfungsi dengan baik. Kecondongan atau kecenderungan terhadap sesuatu merupakan kerja fuad, ini searah dengan kerja fuad yang lain, yang sifatnya rasional atau logis. Memang di sini ada beda tipis antara kekuatan emosi yang tumbuh dari hati, dan daya tarik atau kecenderungan yang terbit dari Fuat, namun setipis apapun perbedaannya tetap saja semua yang rasional itu berasal dari Fuat. Jinakan Fuat dan latihlah dengan baik, maka sifat Samian, Bashiran, dan Mutakaliman akan membantu perjalanan-perjalanan spiritual kita dengan baik. Peran badan Fuat lainnya adalah merasakan kebahagiaan dan penderitaan, orang menderita itu sebenarnya Fuatnya yang menderita. Dalam surah Al-Humazah menggambarkan bagaimana kepedihan yang akan dialami oleh orang yang suka mengumpat, disebutkan dalam surah ke-104 tersebut bahwa, api menyala-nyala hingga ke fuad. Jika diperhatikan ayat ini, benarlah bahwa neraka pun ada di dunia ini. Jika fuad ini dipenuhi rasa sumpek, cemas, gelisah dan ketakutan, maka itu tandanya sedang ada di dalam neraka. Marilah kita menjaga dan melatih fuad kita, agar kita tetap menjadi orang yang selamat. Bagaimana cara menghentikan atau melenyapkan berbagai kekacauan dalam badan mental atau Fuad? Caranya, lakukan zikir kolbu atau zikir dalam badan kolbu atau badan astral terlebih dahulu. Aturlah nafas dengan mata terpejam dan mulut terkatup, lakukan dengan duduk tanpa sandaran punggung. Mulailah dengan membuang nafas dahulu sebagai detox atau upaya untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh kita. Setelah nafas terbuang habis, tahanlah sejenak kira-kira tiga -kira ketukan. Selanjutnya silakan perlahan-lahan menghirup nafas yang dalam, sambil disertai ucapan dalam hati Allah. Lalu setelah hirupan berhenti, tahanlah sejenak kira-kira tiga -kira ketukan, kemudian perlahan-lahan nafas tersebut kita keluarkan hingga tuntas, dengan disertai ucapan dalam hati Allah. Lanjutkan siklus menghirup dan melepaskan nafas tersebut, dengan jeda tiga ketukan, hingga kira-kira selama 15 menit atau 30 menit, kalau sudah terbiasa bisa selama 60 menit lebih. Bila sudah menguasai teknik zikir pernafasan kolbu ini, maka tahap berikutnya melakukan zikir siri. Tekniknya sama hanya saja pada saat menarik nafas ucapan dalam hati, Allah diganti dengan Hu. Tentu saja teknik penarikan dan penghembusan nafas diusahakan lebih lembut, dalam teknik zikir nafas ini tidak diperlukan konsentrasi. Kita arahkan saja perhatian kita pada ucapan zikir dalam hati, baik, fu, maupun, Allah. Apabila pikiran selalu mengganggu, sehingga perhatian kita pada ucapan dalam hati sirna, maka kita secara sadar mengembalikan lagi perhatian tersebut. Mengapa tidak diperlukan konsentrasi? Karena pada saat kita konsentrasi atau memusatkan perhatian untuk menghilangkan gangguan dalam badan fuad kita, sama saja dengan menambah beban. Cukup dengan memperhatikan nafas dan mendengarkan ucapan hati, kondisi ini adalah untuk melatih diri dalam memberdayakan pendengaran, kesadaran dan percakapan hati kita. Pemberdayaan ketiga sifat kamal ini tentu tidak sama antara satu orang dengan yang lain, hal ini dipengaruhi potensi kondisi lingkungan dan latar belakang dari orang tersebut, beban kerja sehari-hari dan pengalaman hidup sehari-hari. Jadi, pelatihan itu sendiri harus kita lakukan secara sadar, dan bukan karena ada perasaan terpaksa. Kita harus berkehendak dan niat yang kokoh untuk melatih diri kita. Harus memilih dan menetapkan waktu zikir yang tepat dan terbaik buat kita, dan tempat zikir yang aman dari aneka gangguan waktu melakukan zikir. Sedangkan waktu zikir terbaik adalah sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Dalam Al-Quran waktu zikir ini dikenal dengan istilah bukroh dan asyila. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah Allah sebanyak-banyaknya dalam zikir, dan pujilah dia pada waktu pagi sebelum terbitnya matahari, dan petang sebelum terbenamnya matahari. Saudara semuanya, kita akhiri sekian dulu ajaran dan sejarah Syekh Siti Jenar bagian ke-17 ini. Dalam menyampaikan ajaran Syekh Siti Jenar ini tentunya sudah kami saring mana yang pantas disampaikan secara umum, dan mana yang tidak seyokiannya disampaikan secara umum. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar, atau lewat WhatsApp ke nomor 087756422100. Agar mendapatkan pemberitahuan jika kami upload video selanjutnya, silahkan klik tombol subscribe berwarna merah dan loncengnya. Akhirnya jika ada kesalahan dari kami dalam bentuk apapun mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.